yo yo what's up oke okay, bro hari ini gua mau coba jalan-jalan di kuburan oke okay, bro buat kalian jangan lupa subscribe oke okay, guys kita udah masuk nih oke okay. bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay. coba kita senter yang panjang tuh. Hai, warahmatullahi wabarakatuh. hai, Kita saya akan ke kantong aja. Oke, ini kuis. Pokoknya bunga, sudah bunga nih, guys bautnya udah bunga kamboja nih oke okay, oke okay. udah ngeri ya ini katanya nggak keburan udah mencium bau aroma bunga melati ini banyak bunga melati bro <tuh> sama lagi sama aroma berat Okay guys saya ada di kuburan nih kita coba jalan-jalan dulu ya adanya gua nginjak kuburan. buat teman-teman yang mau ujinya lagi sama saya bolehlah ditemenin ini soalnya sendiri banget nggak ada temen tuh nih gua berani diri buat kalian jangan lupa subscribe guys buat teman-teman yang mau ujinya lagi sama saya bolehlah ditemenin ini soal sendiri banget, nggak ada teman. tuh ini gue berani diri. buat kalian jangan lupa subscribe guys dan like videonya, share boleh set oke, ada paling ujung nih. Oke okay guys, gitu aja ya reviewnya tanda mayatnya. Nih, dua guys. Abisnya oh, belum ada tulisannya pemakaman mana, tapi ini di daerah bonek-bonek -bone guys, di dekat rumah. Oke okay guys, gitu aja reviewnya. Buat kalian jangan lupa subscribe dan like dan share boleh lah. Oke, okay. soalnya nah aku panik.